Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 119 di Bahasa Indonesia kelas 4. Baik, mari kita jawab soalnya. Oke. Di sini kita diminta untuk menuliskan Bacaan dari angka-angka yang ada di sebelah kiri Kemudian kita nanti akan menuliskan bacaannya seperti apa Untuk contoh yang pertama 39400 Kita tulis bacaannya Rp39.400 Berikutnya Nanti juga kita diminta untuk menuliskan dalam bentuk angka. Baik yang pertama, yang ini dibaca dengan kata 5.000 rupiah. Berikutnya, yang kedua, 14,300 rupiah. Berarti, cara menuliskannya adalah R. 14 titik ini kan 14.000 berarti 14.000 titik 300rupiah kita tulis 300,a00 berarti ini dibaca 14300rup berikutnya yang sini ini dibaca dengan 83 kita tulis delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah Berikutnya, 111 111.000 rupiah. 111 ribu rupiah. Pertama dulu, kita tulis RP-nya. Kemudian, kita tulis 111. 111. Kemudian, di sini, ribu rupiah. Berarti kita tulis 0-nya, 3, 1, 2, 3, 0, 0, 0. Berikutnya, ini dibaca dengan 300, 300, 27, 27, 150 rupiah. Berikutnya rp rupiah Kita tulis Rp6.000 rp rupiah, Berikutnya yang di bawah ini 18.600. Kita tulis 8 11, ribu rupiah berikutnya 21.000 berarti kita tulis 21.000 350 rupiah 21.000 rupiah Berikutnya lima rupiah kita tulis lima dua puluh sembilan rupiah berikutnya empat ratus sembilan puluh sembilan ribu, oke kita tulis rp empat ratus sembilan puluh sembilan ribu kalau ada kata ribu kita kasih titik oke, bu. 999 999 9999900 nah, seperti itu adik-adik nah baik adik-adik itu saja yang kita jawab di halaman 119 ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh